ya kublok <laughs> belum beli apa-apaan hari-hari <laughs> nah, menawar itu harganya tidak akan berupa tikung ibumu dengan that's mulut itu, payah bung, payah sekali. Tuna, tidak gemuk Tulangnya sangat besar yeah. <laughs> Mereka memanggilku Pemburu kertas yeah. <laughs> Tapi tidak, Tuna, siapa yang sudah melakukannya? <laughs> Jangan menawar <laughs> Tuna, Tidak gemuk Tulangnya sangat besar Eh gua ngapain loh? Santai. Itu payah. sekali. Kamu bikin orang-orang lebih cepat diargalkan daripada uang Lari lebih cepat Mereka memanggilku pemburu kertas Tapi dia sudah melakukan That harusnya know <tum> menawar. Siapapun itu harganya tidak akan berhasil. <murna> Lari lebih cepat! <murna> <murna> dera, dera. Kamu mencium bumu dengan mulut itu? Payah, Bung. Payah sekali. Eh. Oh, dah! Apa kamu pikir orang-orang lebih dapat diandalkan daripada uang? Ya tuh nak tidak gemuk, tulangnya sangat besar. Tidak. tapi bisa tuh nak. Yang akan Jangan menawar. Siapa itu. Aku kecil. mencium <tuk> ibumu dengan <mencukupi> mulut itu. Dato nah, tidak gemuk. Tulangnya sangat besar. Dato. Sing mengisi suara mau pikir orang-orang lebih dapat diandalkan daripada uang. daripada uang lebih cepat. Mau enak lu. mencium ibumu dengan mulut itu, maya, maya sekali. Oh, ini sakit kok. Itu nah, tiga helmu, peluangnya sangat besar. Detona. Jangan menawar siapapun itu, harganya tidak akan Menawar. Siapapun itu, harganya tidak akan berubah. Raja Tauran, gengs. Okay.